Namo sang yang adi budaya Namo budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastiastu Salam kebajikan Kepada para sahabat Jejak inspirasi dimanapun Anda berada Terkhusus Kepada sahabat Dari Kristen dan Katolik Saya Piku Badranata Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Semoga Cinta kasih Dan kasih sayang Dari Kristus Senantiasa mendatangkan Berkah Usia panjang, kesehatan, kebahagiaan Dan kekuatan Dan semoga Kita semua senantiasa Dalam persaudaraan Semoga Di Hari Raya Natal ini kita semua senantiasa dapat menciptakan kehidupan yang damai dan bahagia. Semoga segala berkah, kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua. Semoga dengan kasih sayang dan cinta kasih dari Kristus, semua senantiasa dalam keharmonisan dan kekeluargaan yang baik. Semoga persatuan dan kesatuan senantiasa tercipta dengan baik para sahabat dari Kristen dan Katolik. Mari bersama-sama menciptakan dan memanfaatkan momen di Hari Raya Natal ini dengan penuh keceriaan dan juga. Saya, Ibu Badanata, sekali lagi mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal. Semoga berkah ada pada Anda sekalian. Terima kasih, Namo Buddhaya.